Caranya adalah hanya perlu daftar dalam aplikasinya, dia mendaftarnya 100% gratis, tidak ada biaya sama sekali, tidak ada tambahan biaya sama sekali. Dan perusahaan tidak boleh menerima uang sepeser pun dari anggotanya. Jadi Anda nggak usah khawatir, ini bukan penipuan karena apa yang mau ditipu juga Anda juga nggak bakal keluar uang. Ya, biaya mendaftarnya 100% gratis. Oke. Nah, misi hariannya adalah Anda nonton 10 video iklan per hari. satu video iklan kira-kira sekitar 30 menit, jadi sekitar lima menit. Oke, okay? Nah, Anda perlu download di Play Store dan App Store tergantung handphone Anda apa, lalu Anda lakukan registrasi, lakukan verifikasi, registrasi ini nomor handphone dan lain-lain, verifikasi ada nomor KTP dan lain-lain. Nah, setelah Anda selesai melakukan verifikasi, maka Anda akan mendapatkan misi novice secara gratis. Nah, misi novice ini apa? Misi novice ini adalah sebuah misi yang berlaku selama 40 hari. ya. Nah, setiap kali Anda selesai menyelesaikan misinya, misi yang tadi ya, 10 video iklan, 30 detik per hari, 5 menit per hari, 10 iklan, 10 video iklan, setelah Anda selesaikan misi, Anda akan dapat 0,3 view point setiap hari. Oke? Nah, kalau misalkan 40 hari, berarti Anda akan dapat 40 dikali 0,3, Anda akan dapat 12 view point. 12 view point ini akan Anda pakai untuk membeli yang namanya paket membership. Paket membership ini kita sebut, uh, tipe poinnya adalah personal point. Personal point ini adalah poin yang dihasilkan dari Anda nonton iklan. Dan anda harus ingat, satu paket hanya berlaku selama 40 kali misi harian, atau kita sebut 40 hari, dan perlu diperpanjang untuk menikmati poin. Kalau misalkan Anda tidak perpanjang paketnya, secara otomatis Anda tidak dapat poin. Oke, jadi harus ada paket yang aktif. Paketnya disebut sebagai bintang satu. Ingat, ada Anda sudah punya 12 poin, 12 view poin gratis dari yang pertama, ada pakai 12 itu untuk beli yang pertama. Namanya bintang satu, biayanya 10 VIP, 10 view poin ya. Jadi Anda pakai 12, beli 10, masih ada ekstra dua, masih ada untung dua. Ya, 2 ini Anda bisa pakai nanti untuk yang berikutnya. Nah, Lalu ketika anda beli 10 ini, anda akan melakukan hal yang sama, nonton misi harian yang sama, 10 kali per hari, anda akan dapat income 0,3 pipi per hari, sama seperti yang tadi. Tapi bedanya, anda bisa melakukan aktivasi sampai 8 paket di bundang satu ini. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau misalkan anda sudah punya paket. Anda tadi 12 ya. Anda beli 10, Anda sudah punya satu paket bintang satu. Anda kumpulin nih poin. Nanti poin akan ada tiga jenis cara dapetin poin. Anda kumpulin, kumpulin, kumpulin. Anda sudah punya 10 lagi. Anda bisa tarik 10 poin itu untuk jadi keuntungan Anda, atau Anda bisa sukin lagi, beli lagi paket bintang satu yang kedua. Kalau Anda sudah punya paket bintang satu yang kedua, maka income Anda akan jadi 0,6 PP per hari. Kalau misalkan ada tiga 0,9 ada 8 Anda jadi 2,4 pipi per hari ya jadi Anda bisa maksimal 8 paket dalam satu waktu yang bersamaan Oke nah pertanyaannya sekarang keuntungannya berapa keuntungannya adalah tadi kan Anda ingat ya kalau misalkan satu paket berarti 0,3 dikali 40 dapat 12 12 10nya pakai perpanjang untung bersihnya dua nah 2 pipi satu paket kalau ada 8 paket berarti 16 pipi kalau misalkan ada 16 pipi keuntungan rupiahnya berapa satu VP ini satu US dollar minimal bisa naik tapi nggak bisa turun di bawah satu US dollar. Jadi kalau misalkan kita hitung yang paling rendah aja satu US dollar kira-kira itu dua ratus ribuan per 40 hari kalau anda sudah punya bintang satunya ya. Nah, ada lagi bintang 2, tiga, empat, lima, enam. Kalau misalkan bintang 2 biayanya beda, tiga beda, empat beda, 5 beda, enam beda. Anda bisa lihat sendiri biayanya beda, income-nya beda, total aktivasinya beda, keuntungannya juga beda. Keuntungannya jadinya berapa yang bisa kita dapetin? kalau misalkan keuntungannya di bintang 2 kira-kira sekitar satu juta, di bintang 3 kira-kira 4 juta, di bintang 4 tujuh juta, di bintang 5 20 juta, di bintang 6 40 juta rupiah dalam waktu 40 hari ya. Anda cukup beli paketnya aja, Anda nonton selesai misinya, misi sama aja. Mau berapapun paket yang Anda punya, misinya tetap 10 video iklan per hari. Oke. Okay? Nah, menariknya adalah Anda bisa beli semua paket ini dalam satu waktu yang bersamaan. Jadi bintang satu bisa punya 8 bintang dua punya 4, bintang 3 punya dua bintang 4 punya 2, bintang 5 punya satu bintang 6 punya satu Semuanya bisa Anda buka dalam satu waktu yang bersamaan. Ketika semuanya sudah kebuka, maka secara otomatis Anda punya potensi income bersih Rp70 juta rupiah dalam waktu 40 hari. Anda bayangin, Anda hanya perlu nonton iklan aja, Anda bisa dapat penghasilan sampai Rp70 juta rupiah 40 hari. Ini kita bicara satu VPI satu US Gimana kalau kita bicara satu VPI 2 US dollar Tentu penghasilannya akan jauh lebih besar lagi. Oke. Nah, banyak juga teman-teman yang bilang, "Wah, ini mah gede banget. masa nonton iklan dong bisa penghasilan sebesar ini? Saya bilang iya, bisa sebesar ini. Tapi saya nggak bilang, untuk nyampe ke sini, itu caranya gampang. enggak. Penghasilan yang besar tentu butuh perjuangan yang besar. Dan juga mesti berjuang. Kok bisa perlu berjuang, Pak? Karena bintang 6 ini biayanya 10.000 ribu 10.000 sepuluh ribu kan banyak. Kalau misalkan Anda pertama bintang satu untungnya cuma dua untuk beli sepuluh ribu, kan lama sekali. Bener nggak? Butuh waktu yang sangat lama sekali dan mungkin hampir nggak mungkin. Itulah kenapa Anda harus mencari poin dari yang kedua yaitu yang namanya referral point. Referral point ini kita dapatkan dari setiap kali kita mengajak teman kita untuk bergabung. Jadi kalau misalkan kita sudah menyelesaikan misi dan referral kita menyelesaikan misinya juga, maka kita akan dapat 5% dari personal point yang mereka dapatkan. Oke, okay. contoh, kalau misalkan kita punya referral A, referral A mendapatkan 10 VP setiap hari. Maka kita akan mendapatkan 5% dari 10 VP itu. Kita akan dapat 0,5 VP per hari, berarti kira-kira sekitar 6.000-an per bulan kira-kira 200 ribuan. Kalau ada 10, ada kali 10 ada 100, Anda kali 100. Jadi makin banyak makin bagus. Ingat, semakin besar database, semakin besar juga penghasilan kita. Nah, untuk mendapatkan, kalau misalnya kita punya referral B, referral B misalkan dapetin 610 VP setiap hari. 610 VP adalah maksimal satu orang bisa mendapatkan VP dari personal point, maksimal 610 VP setiap hari. Ya, Kalau misalkan ada uh, rekan kita, teman Anda yang mendapatkan 610 VP setiap hari, maka kita akan dapat 5 persennya yaitu 30 setengah VIP setiap hari ya 30 setengah VIP kira-kira sekitar 400.000 rupiah per bulan kira-kira sekitar 12 juta VIP ini bisa anda pakai untuk beli paket membership yang tadi untuk beli bintang 6-nya, untuk beli bintang 5, empat tiga dan seterusnya anda bisa beli di sana dan atau anda juga bisa melakukan penarikan uangnya anda mau narik jadi rupiah jadi uang anda terserah itu pilihan di tangan anda mau beli paket boleh mau ntarik boleh terserah tapi anda perlu ingat satu hal semakin besar database penonton kita semakin besar juga penghasilan kita. Ya, semakin banyak teman-teman yang kita ajak, semakin besar juga penghasilan kita. oke okay? Nah, itu referral point. Yang ketiga, ini adalah yang paling besar, namanya group point. Group point ini dibagiin ke kita, diberikan ke kita dari biaya penarikan semua member. Jadi, setiap kali kita mau penarikan, penarikan uang, akan ada biayanya. Nah, biayanya ini akan ditentukan dari yang namanya experience. ya Experience ini, satu referral kita bertambah 10 experience, kalau misalnya kita menarik uang, berkurang 10 experience. Contoh, kalau misalkan saya ngajakin 10 orang, berarti saya akan dapat 50 10 orang, yaitu 500 experience. Nah, setiap kali saya melakukan penarikan, 500 ini akan berkurang 10, akan jadi 490 experience, ya. Jadi dia bisa naik dan turun. Nah, ini menentukan biayanya. Biayanya di sini. Kalau misalkan experience-nya 0, biayanya 50%. Jadi kalau misalkan kita uh, mau narik 10 poin, biaya 50%, kita masih keluarin 15. 10-nya jadi penghasilan kita. Nah, lima poinnya ini biayanya ini, 50 persen, 5 poinnya ini akan dikumpulin dari semua member di dalam satu perusahaan dan akan dibagikan ke orang-orang yang memenuhi syarat. Syaratnya saya jelasin setelah ini. Oke, okay? nah, jadi Anda perlu ingat untuk uh, experience akan menentukan biaya penarikan dan uh, persentase tergantung dari situ. Kalau level 2, 200 experience, 35 persen minimal. Uh, level 3, 400, minimal 400 experience, biaya 30 persen. Level 4, minimal 2.000 experience, 28 persen. Level 5, 5000 experience, 25%. Jadi, paling kecil 25%, paling besar 50%. Oke, okay? ini biayanya. Nah, ada juga cara yang kedua. Ini atau ya, cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan menyelesaikan misi. Dengan Anda punya referral yang menyelesaikan misi. Tapi, referral Anda syaratnya adalah minimal misinya paket bintang 2. Bukan bintang satu, tapi harus bintang dua. Kalau misalkan Anda punya referral yang selesai misi minimal bintang dua, ada tidak ada orang, 50%. Kalau ada minimal dua orang, itu Anda dapat 35%. Kalau ada empat orang di referral Anda Anda dapat 30%. 8 di referral Anda 24%. 12 di referral Anda 25%, ya. Jadi Anda hanya perlu bantu tim Anda, bantu teman-teman Anda untuk mereka mengerti paketnya seperti apa, mengerti cara kerja bisnis seperti apa, maka ketika mereka sudah punya bintang dua, Anda akan dapat biaya penarikan yang jauh lebih murah. Oke, sangat sederhana sekali. Nah, kita misalkan saya mau contohin. Kita nggak bicara langsung yang paling murah lah 25%, kita bicara yang tengah-tengah aja, 30% lah kita bicara. Misalkan, saya mau menarikan 30 pipi dan saya ada di level 3 30%, maka biaya penarikan kita adalah 30 pipi dikali 30%, yaitu 9 pipi Maka biaya yang perlu kita keluarkan adalah, jumlah yang perlu kita keluarkan adalah 30 pipi ditambah 9 pipi totalnya 39. 39 pipi kita berikan, 30 VP akan jadi penghasilannya kita, 9 pipi akan jadi Uh, dikumpulin oleh perusahaan dan akan dibagikan lagi ke orang-orang yang memenuhi syarat ya. Nah syaratnya apa aja? Syaratnya adalah ya uh, kita perlu ingat bahwa untuk menentukan grup point ini kita butuh yang namanya exposure ya. Kalau tadi experience yang ini namanya exposure. Exposure ini akan menentukan peringkat anda. Peringkat anda ada yang namanya bronze, silver, gold, platinum dan diamond. Nih bronze ini syaratnya adalah tidak ada syarat exposure. Anda hanya perlu 20 orang referral anda yang menyelesaikan misinya. Ketika ada 20 orang menyelesaikan misi, Anda qualified di bronze, Anda akan dapat 15% dari total pool dibagiin ke orang-orang yang qualified di peringkat yang sama. Oke, nanti saya jelasin uh, setelah ini, untuk yang presentase ini. Nah, untuk silver syaratnya adalah tim exposure 200, uh, referral sama semua ya, 20. Tim exposure 200 maksudnya ada 200 di bawah tim Anda, semuanya, yang memenuhi syarat sebelah kanan. Anda bisa lihat. Kalau misalkan bintang 1, 1 exposure-nya. Bintang 2, exposure-nya 10,33, dan seterusnya. Contoh, Maksudnya, exposure gimana? Maksudnya gini: kita ngajakin A, ngajakin si B. Si B menyelesaikan misi, maka si B akan mendapatkan view point atau VP. Ya, kita sebagai pengundangnya, si A sebagai referralnya, sebagai orang yang mengundangnya, mendapatkan referral point berupa VP juga. Nah, selain mendapatkan referral point itu, si pengundang juga akan mendapatkan exposure ini. Ya, jadi kalau misalkan mereka si A ngajakin si B, si B punya 5 bidang satu, maka si A akan mendapatkan 5 exposure ketika si B menyelesaikan misinya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat tim exposure 200 berarti Anda ada 200 bintang 1 di dalam tim Anda atau ada 20 bintang 2. Terserah mau yang mana aja, yang pasti di total ada 200, Anda sudah qualified di silver. Di silver pun Anda akan dapat paket bintang 1 gratis di gold juga ada, semua dapat paket bintangnya ya. Bintang ini hanya gratis satu kali aja. Untuk mulai gold platinum dan diamond itu sudah ada minimal syarat tim. Jadi jadi ada tim besar, ada tim kecil. Tim besar adalah dua tim dengan jumlah exposure terbesar dan sisanya adalah yang kecil, jadi kalau misalkan Anda butuh referral 20 yang selesai misi, dari 20 itu ada dua yang besar totalnya 1600 exposure, 18 sisanya 400 kecil ya, 400 exposure ya, untuk tim kecilnya nah kalau yang platinum juga sama, 8000 dan 2000, diamond 80.000 dan 20.000 untuk penjelasan menjelas, syarat lebih lengkap soal grup point ini, Anda bisa lihat video pendalaman marketing plan atau Anda bisa tanya dengan pengundang Anda untuk informasi yang lebih jelas ya Nah, saya mau simulasiin aja biar semuanya paham bahwa kita asumsikan, misalkan biaya penarikannya ratus ribu view point per hari, misalkan. Maka akan dibagikan ke bronze 19%, silver 20%, gold 30%, platinum 20%, diamond 15%. Anda bisa lihat angkanya di sana. Nah, kalau misalkan yang qualified, yang memenuhi syarat, bronze ada 1790%, silver 100-an, gold 100-an, platinum 40-an, diamond 50, 15-an, akan dibagikan sesuai. Jadi, kalau misalnya kita ambil contoh yang bronze saja ya, puluh ribu view point, akan dibagikan ke 1.790 orang secara merata, yaitu totalnya 16,75 VP. Ya, silver akan dapat segitu 200-an, gold 400-an, platinum 800-an, diamond 2.000. Jadi, kalau kita lihat, semakin kanan semakin besar angkanya. Kenapa? Karena yang memenuhi syarat semakin sedikit. Ya, nah, kalau dirupiahkan, kira-kira sekitar 220.000 untuk bronze per hari. Diamond yang paling besar bisa 20 jutaan per hari. Ya, kalau per bulannya bisa sampai 6 jutaan lebih, kalau diamond bisa 800 jutaan, bahkan bisa sampai miliaran. Karena kita nggak tahu biaya penarikannya berapa, biaya penarikannya bisa saja lebih besar daripada ini, bisa saja lebih kecil. Kita nggak tahu. Tapi perhitungannya seperti ini. Kalau kita ambil perhitungan ini aja sebagai asumsi, sebagai kira-kira, gitu kita nggak usah lah ngejar sampai diamond. Kita punya bronze saja misalkan, kita sampai di bronze saja. Kita punya penghasilan 6 jutaan misalkan per bulan dari grup point bronze. Ditambah dari nonton personal point dapat berapa, referral point dapat berapa. Mungkin satu bulan kita bisa dapetin berapa? 7 juta? 8 juta? Saya nggak tahu. ya. Tapi kalau kita bicara 7-8 juta hanya dengan nonton iklan dan kita ngajakin teman-teman kita beberapa dan gabungnya gratis, resikonya tidak ada, tentunya sangat mudah sekali. ya. Dan kita bisa ngembangin lagi penghasilan kita sampai ke silver, gold, platinum, dan diamond. Dan ini potensinya sangat besar sekali. ya. Jadi, uh, uang yang bisa kita dapatkan, penghasilan yang bisa kita dapatkan itu sangat besar sekali. Jadi, sangat sayang sekali untuk kita lewatkan. Yeah, there is,